Live streaming Jerman versus Jepang. Jerman versus Jepang di Stadion Khalifa Internasional bakal menandai laga pembuka penyisihan grup F e Piala Dunia 2022 Rabu, 23 November. Pertandingan Jerman versus Jepang diprediksi akan berjalan sengit. Di atas kertas, Jerman diunggulkan dari materi pemain, namun Jepang membawa kutukan tanah Asia yang kerap membuat rumit perjalanan Jerman. Pada 2018, Jerman harus terhenti langkahnya oleh Korea Selatan di fase grup. Trauma tersebut tentunya tak ingin kembali di bawah der Panzer. Bersama pelatih baru Hansi Flick, Jerman telah menunjukkan perkembangan yang menjanjikan. Grup E ini tergolong dihuni para kompetitor berat. Selain Jerman dan Jepang, grup ini juga dihuni Spanyol dan Costa Rica. Kemenangan alias 3 poin di awal menjadi cara terbaik untuk mengamankan posisi pada laga-laga berikutnya. Setelah gagal total di Piala Dunia 2018, Jerman berambisi meraih hasil positif di Qatar. Kombinasi pemain senior dan muda jadi kekuatan sendiri bagi tim Panther kali ini. Dengan kekuatan yang memadai, Jerman saya prediksi bakal tancap gas untuk menaklukkan Jepang, apalagi pesaing mereka juga bukan tim sembarangan seperti Spanyol dan Costa Rica. Thomas Muller dan kawan-kawan tentu mengincar kemenangan besar sebagai modal mereka lolos ke babak 16 besar. Jika bisa bermain sabar, saya prediksi Jerman setidaknya bisa menang dengan skor 3-0. Live streaming Jerman versus Jepang akan disiarkan langsung di SCTV pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rudiger Pimpin Pertahanan Jerman versus Jepang Jerman akan berhadapan dengan Jepang di Stadion Internasional Khalifa Rabu ini saat mereka mencoba untuk mengamankan hasil yang baik dan membuat awal yang kuat untuk kampanye Piala Dunia FIFA 2022 mereka. Jerman berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Oman baru-baru ini yang akan memberi mereka kepercayaan diri jelang pertandingan ini. Hansi Flick mungkin akan memilih formasi 4-2-3-1 dan bisa menyebutkan starting eleven yang kuat untuk pertandingan melawan Jepang ini. Kita bisa berharap melihat Thomas Müller memimpin barisan tim nasional Jerman dalam kontes piala dunia tengah pekan. Manuel Neuer akan tampil di gawang untuk Jerman saat ia fokus mengamankan clean sheet di lini belakang. Niklas Schul akan melanjutkan kemitraan defensifnya dengan Antonio Rudiger saat mereka mencoba untuk tetap solid di lini pertahanan selama 90 menit. Zilok Error akan tampil mengesankan sebagai bek kanan, sementara David Raum berharap bisa memberikan kesan yang baik tentang dirinya sebagai bek kiri. Keduanya akan mendapatkan lisensi untuk mengekspresikan diri mereka di setengah lapangan Jepang dan menciptakan beberapa peluang yang layak di sepertiga akhir. Armel Bella Kecap harus puas dengan tempat di bangku cadangan karena ia menawarkan perlindungan untuk posisi bek tengah. Yoel Felix Dapat Lampu Hijau Keluar Dari Atletico Madrid Sebagai Pemain Pinjaman Atletico Madrid mulai membuka diri untuk membiarkan Yoel Felix ke klub lain tetapi dengan opsi pinjaman. Hanya saja para peminatnya sampai saat ini tidak ada. Felix datang ke Atletico pada 2019 lalu dari Benfica. Pemain yang kini berusia 23 tahun itu ditebus dengan mahar 127 juta euro. Dengan duit sebanyak itu, Felix ternyata tidak memberikan pengaruh yang sepadan. Ia baru mencetak 33 gol dan 18 asis dari 129 penampilan di seluruh ajang. Tempatnya kini di tim utama Atletico pun mulai tergantikan. Di saat yang sama, Felix juga mulai tidak betah di klub lantaran tidak lagi jadi pemain utama. Laporan AS menyebutkan bahwa Atletico terbuka untuk membiarkan Felix pergi, namun opsinya tidak dengan pergi secara permanen. Opsi yang diinginkan oleh Atletico adalah dipinjamkan, jadi dalam setengah atau satu musim, sang pemain akan kembali membela Atletico. Lagi pula kontraknya di Atletico masih panjang, Felix akan berada di Wanda Metropolitano sampai dengan 2026. Namun laporan yang sama memastikan belum ada peminat yang benar-benar serius untuk memboyongnya. Atletico sama sekali belum mendapatkan panggilan apapun dari tim manapun terkait dengan ketertarikan mereka terhadap Felix. Padahal sejumlah rumor menyebutkan Felix sedang diperebutkan banyak tim. Manchester United jadi salah satu tim yang dihubungkan dengan kepindahannya.